Doa mohon penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, cahaya dan kasih. Kepadamu kupersembahkan hati, pikiran dan kehendakku. Sekarang dan selamanya. Engkaulah yang menuntun aku. Agar dapat lebih peka pada wahyu dari Tuhan dan pengajaran gereja katolik yang kudus Semoga hatiku senantiasa berkobar oleh kasih dari Allah dan kasih terhadap sesama Semoga aku senantiasa dengan setia meneladani kehidupan dan kebijaksanaan Allah dan penyelamatku